dua ekor, dua ekor langsung, pamer dulu, pamer dulu lah, pamer dulu lah. Pamer pamer dulu. Pamer dulu lah. Gas gas gas mancing lagi. 40. Mantap. dulu. Okay. Mantap, mantap. Nah, itu putar depan mungkin tiap ya cape dulu yo bisa nih saya bantu toh saya tidak kita, kita tidak mau ikut saya tidak mau ikut tidak, mau ikut. tidak mau ikut, ini, nah, ini pokoknya, gitu. kena merah merah merah merah, merah, merah. saya ke Aduh kenapa saya nih kali Ikan? Iya kok iya oh. makanya itu. Ikan tapi dua oh, Merah. Ya? merah. Dia punya merah. Mm -hmm. Merahnya siapa ya? Tiga yang ikut? ada ikut merah di bawah. Apa Ayo ada yang ikut tadi di bawah. Ada yang ikut ikan di bawah. Yang Ini di sini siapa punya? Saya. saya. punya ini Betul. Tadi ikan merah Ikan Terus, terus, minta rombongan-rombongan gitu gitu cerita <inaudible> <slip dubbedesque CPR> ¿Qué? ¿También está aquí en el chocé? Sí ¿Qué? Sí. si mata kail sih ikan bagus dia cuma katanya saja lo dia ada perasaan dia ada angket teh perasaan itu dia ada perasaan itu kita bersama Perasaan dia perasaan Putusin, baik tuh Dan itu nanti kali yang Kalau tarik dulu lah. Ya, ekor. Dua ekor langsung. Kepalanya nggak kelihatan mukanya. Ya sih no